satu dua tiga satu satu satu satu satu satu Gitu kanya yang Bapak Ibu melekat di eh yang Bapak Ibu ingat gitu Abang, berarti. Kalau yang seperti itu. Atong liberty, berarti. Kalau kalau pakaiannya? India Jeans. dengan nama tapi bukan namanya sendiri ya misalnya nama di ruangan ini yang ada di sekolah ya. misal kursi meja penggaris oh. coba ya tidak boleh sambat coba ya Gak boleh sambat tuh edukasinya bu di depan oh, ya. nah. oke kita kreasi bu tuti udah nyampe Oke, okay, sudah siap? Sudah tahu? jadi apa nanti? <tuh> ya. Oke, okay, untuk memastikannya saya tanya satu-satu. Ibu jadi apa? jadi kipas. Kipas. jadi dinding. Yang dinding. Sampai ini ingat ya. Samping ini ingat ya. Speedo. Speedo. Sampai. Oh, udah sebut juga. Udah sebut ya? Berarti papa harus cari yang lain pak. Negan, negan, negan. Bapak Sanitizer Sanitizer Dan oh, boleh, oh, <laughs> <laughs> <hati> <Pasang> 3, <hati> Ibu Oh boleh boleh ini Peta Kaca Lampu Lampu Kaca Kaca Cermin oh, cermin ya Tadi <hati> yang peta siapa itu ya Peta <hati> Lampu <Infocus. hati> jendela, <hati> Ya, tepat. buka Jadi lomba mengingat sebenarnya Oh iya, ini iya, misalnya pas, oh, serang, pas, iya, pas, supaya nge-nge-nge-nge-nge kan, ya Peta, gitu Gitu ya Kayak Terima aja oke lagi. Oh. Ya. Oh. lagi. Ya. sambil lagi ya. Berarti gak boleh putus. Gak boleh putus ya. Supaya ya. Itu. Nah. Itu itu ya. Untuk yang ngambil itu yang paling depan tuh. Paling depan. depan Oke, dan bisa ngomong di gini. Tapi pada